terbaru terupdate dan terhangat sekitar Leslaw tentunya. Baiklah para sahabat selari manapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Pak Mimin akan memberikan informasi terbaru di pasar petiasekutariola ya, kita ke kabar pertama dan unga, ke ugem pertama tentu ini lagi heboh banget ya postingan Dede Alas nih maupun Kakak bila soal baby utun masya Allah banget ya yang tentu malam ini tentunya Dede Alas kejaran terus Bilar sudah melakukan USG ya wow tentu kita melihat kebahagiaan dari Lesi dan Bila persahabat ya saat melihat BBL Masya Allah luar biasa, lucu dan mengemaskan banget Persahabat ya Perpaduan dedek lesi di kakak bilah, Masya Allah dan tentunya para warga Konoha Salpak sama hidung persahabat yang mirip siapa nih kira-kira <gajuk> Mudah-mudahan saja sehat, selalu bahagia Dan selalu diberi keberkahan untuk tidaklah kita Dan mudah-mudahan dedek lesi Nanti persalinan dilancarkan Amin Dan tentu bersama dia ya sebelumnya juga kekabilan Ini menurutkan sebuah kalimat Buah hatinya papa dan bunda Tuh nyebutnya aja papa sama bunda ya Wow papa bilang dan bunda lesti Masya Allah banget ya Dan kita juga ada kalimat lain diberikan oleh kakak Bilar itu menuliskan Itu bibirnya bukan manyun Tapi karena lagi nyender ke tangan Katanya tuh sudah dijelaskan oleh kakak Bilar Ya kenapa bibirnya itu manyun Ternyata itu, itu bukan manyun kata kakak, kakak Bilar Ternyata itu nyender ke tangan bersama itu Yang luar biasa menggemaskan banget nih BPL dan kita lihat juga banyak Komentar banyak tanggapan Yang diberikan dari para Sahabat dan para teman-teman Dekatnya kakak dan didakwasi ya kita lihat nih ada Komentar dari akun Bayu Sabtaji mengatakan Masya Allah sehat terus ya broku Amin dan kita lihat juga ada Komentar dari Bang Gilang Dirga nih persahabatnya mengatakan Ucul, love, love, love Wow, ucul persahabatnya ya Tentu ini kalimat yang terbeli, Ini katanya persahabatnya ya Kalau dibalik sih jadi lucu ya Tuh, maksud bang Gilang, Aduh, ada-ada aja di persahabatnya ya Dan ada komentar juga nih dari akun Putra Siregar, Bang Putra mengatakan Masya Allah semoga menjadi anak yang soleh Atau soleha amin Amin. Doakan selalu terbaik Mudah-mudahan persahabat ya BBL menjadi anak yang soleh Atau yang soleh Amin. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun TV Trikarlina Masya Allah Sehat-sehat ya sayang Ini salah satu orang yang tulus banget Dimanapun ada postingan terbaru Kakak dan dedek selalu aja normal Persahabat ya untuk memberikan doa support dan dukungan Mudah-mudahan TV3 juga selalu diberikan kesehatan Amin ya alamin Dan selagi juga persahabat kita lihat keunggah berikutnya Ada sebuah postingan dari IGS-nya Nanamskor Oggin Persahabat ya Ini adalah dokter yang menengani USG-nya di DLSD Wah kata bu dokter sih Alhamdulillah semuanya sehat walafiat Katanya tuh Alhamdulillah Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu diberikan kebahagiaan dan selanjutnya juga persahabat kita lihat ada sebuah unggahan. Tuh persahabat diperhatikan ya, Baby L si Utun disandingkan dengan foto Dinales di Kejuaraan tuh emang mirip banget ya perpaduan Les dan Larni. <tuh> Luar biasa Masya Allah dan Allah perpaduan antara Bunda Dede. Dan papa Biler sehat-sehat sayang Mudah-mudahan tentunya di perut bundel, Semoga sehat persahabatan dan lancar Semua persalinan nanti amin Dan selanjutnya juga ada unggahan dari IGSnya kakak Bilar terbaru nih persahabat ya Malam ini baru saja mengunggah sebuah postingan lagi main biliar bareng tim Ada Bang Adlin juga tuh persahabat ya. Wow kayaknya sih Ini di rumah Baru persahabat ya Dan kita lihat miliar ini dikirim diberikan oleh Juragan 99 tuh, dari MS Glow ya. Juragan 99 thank you mas kata kakak Bilar sudah disponsori oleh mas Gilang luar biasa mudah-mudahan banyak orang-orang baik yang selalu mendukung yang selalu mendoakan untuk diri dan kakak Rizky Bilar dan selanjutnya juga kita lihat ada sebuah Unggar Postingan dari Kegamilan Ini ucapan selamat ulang tahun kepada Bang Putra ya Di situ ada sebuah kalimat ucapan selamat Selamat ulang tahun Papi Putra Siregar 17 Semoga sehat dan sejahtera Serta senantiasa dilimpahkan keberkahan Amin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan saja Bang Putra diberikan keberkahan barokah dan selalu lancar usahanya Amin Ya Rabbal alamin. Dan kita lihat juga, gong yang berikutnya ada sebuah postingan foto momen, ya, ketika kita ambil laras, sepertinya berada di... Trinity Optima Production yang bersahabat ya, mudah-mudah Projectnya lancar dan dimudahkan dan kita tetap support, dukung apapun yang dilakukan oleh idola kita ini masih menunggu cidukan dan kabar baik selanjutnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh